Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak Ibu guru semua Apa kabar pagi ini Semoga Bapak Ibu senantiasa selalu diberi kesehatan Dan harapannya Bapak Ibu nantinya dapat menjalankan ibadah puasa Dengan baik sampai akhir bulan Ramadan nanti Baik Bapak Ibu di video kali ini saya akan berbagi kabar baik, kabar baik ini informasinya tentang tunjangan profesi guru segera cair. Nah, lalu kriteria apa saja baik Bapak Ibu yang dapat menjadi proses pencairan PPK di tahun 2022 ini untuk tingkat SD? TK, SMP, dan SMA nah, nanti silakan Bapak Ibu untuk sering-sering mengecek uh, info info GTK Bapak Ibu yang mana nanti jika di dalam info GTK Bapak Ibu sudah keluar sktp nya nah itu adalah langkah awal nanti TPG Bapak Ibu akan segera diproses Baik Bapak Ibu sebelum menonton video kami lebih lanjut Bagi Bapak Ibu yang baru saja menemukan channel kami Silakan untuk menekan tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dan agar Bapak Ibu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Langsung saja Bapak Ibu informasi ini kabar baik ini pemerintah akan menaikkan TPG bagi guru dengan status tertentu di tahun 2022 jadi info ini Bapak Ibu nanti Bapak Ibu yang sudah lulus sertifikasi ini nanti TPG nya akan naik Bapak Ibu di tahun 2022 ini nah tentunya ada kriteria-kriteria terbaru yang harus Bapak-Ibu ketahui agar TPG Bapak-Ibu bisa diterima sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Kemudian Bapak-Ibu dinaikannya tunjangan TPG bagi guru adalah bentuk apresiasi pemerintah untuk mendukung kesejahteraan guru di Indonesia, nah, jadi program ini memang sengaja diberikan oleh pemerintah untuk memberikan dukungan kesejahteraan kepada Bapak Ibu Guru, khususnya bagi Bapak Ibu Guru honorer, agar lebih layak dalam menerima tunjangan sehingga mereka bisa mengajar dengan tenang. Dan tentunya dapat berapresiasi penuh dalam rangka proses mencerdaskan anak bangsa. Kemudian Bapak-Ibu, untuk guru-guru siapa saja yang nantinya akan mendapatkan TPG itu, perlu bapak perhatikan yang pertama adalah guru sertifikasi yang memiliki SKM Passive atau penyetaraan Bapak-Ibu. Artinya apa? Artinya guru tersebut akan diberikan TPG setara dengan gaji PNS di setiap bulannya. Dan besarnya TPG tersebut sesuai dengan nominal yang tertera pada SK In Passing. Nah, Jadi yang pertama Bapak Ibu bagi guru yang nantinya akan mendapatkan TPG, TPG terbaru di tahun 2022 ini itu adalah khusus untuk guru yang mana guru itu bukan guru PNS atau guru non-PNS tetapi dia nanti akan diberikan eh, jumlah nilai TPG nya sesuai dengan gaji PNS nah dengan syarat Guru tersebut ini memiliki SK impasing Bapak-Ibu atau SK penyetaraan. Nah SK impasing ini biasanya diberikan kalau mana guru itu mengajukan proses impasing ke Kementerian Pendidikan. Nah nanti di dalam SK tersebut akan tertulis atau berapa besar Tunjangan TPG yang Bapak Ibu terima itu nanti di dalam SK passing itu akan ada nominalnya Bapak Ibu. Jadi nominal itu nanti menyesuaikan baik eh, ijazah yang linear ataupun masa kerjanya. Nah. Dan untuk saat ini memang pengurusan SK passing agak lama Bapak Ibu dan bahkan sudah tidak ada lagi karena SKM passing ini diberikan pada guru-guru mulai tahun 2009 sampai terakhir sampai tahun 2015 kalau nggak salah nah, mungkin nanti kita menunggu kebijakan kembali jika ada regulasi terbaru untuk pengajuan SKM passing bagi guru honorer yang sudah menerima sertifikat pendidik. Kemudian, Bapak-Ibu, untuk nomor dua, nah, syarat atau ketentuan agar Bapak-Ibu dapat menerima TPG di tahun 2022 ini adalah yang nomor dua adalah guru sertifikasi yang belum memiliki SK Impasing, Bapak-Ibu. Nah, ada pun guru yang memiliki sertifikasi dan belum memiliki SK Impasing, mereka akan diberikan TPG sebesar 1.500 di setiap bulannya. Nah, jadi kedua para ibu guru yang memiliki sertifikasi tetapi tidak memiliki SK Impassing ini nanti akan diberikan tunjangan TPG-nya sebesar 1.500 per ibu. Nah, kenapa 1.500 karena si guru ini belum memiliki SK impasing bapak ibu atau SK penyetaraan, nah sehingga besar nominal yang diberikan oleh kementerian pendidikan adalah sebesar satu juta lima ratus. Nah beda lagi bapak ibu dengan guru yang memiliki sertifikasi yang berstatus P3K. Nah, ini yang dinanti-nanti Bapak-Ibu saat ini karena di tahun 2021 kemarin itu banyak sekali Bapak-Ibu guru yang lolos P3K. Sehingga tunjangan TPG nanti yang diberikan ini adalah sebagai berikut Bapak-Ibu. Sementara itu bagi Bapak-Ibu guru P3K yang memiliki sertifikat pendidik, nanti akan diberikan TPG satu kali gaji pokok Bapak-Ibu. Ini sesuai surat putusan pengangkatannya. Jadi nanti katakan Bapak-Ibu SKP 3K-nya mulai April, 1 April, nah itu nanti maka tunjangan TPG Bapak-Ibu akan dihitung mulai 1 April. Itu nanti sudah sesuai dengan satu kali, gaji, satu kali gaji pokok yang tertera di surat keputusan pengangkatan. Nah, satu misal seperti ini, Bapak-Ibu. Dengan demikian, bagi guru bersertifikasi yang berstatus P3K, maka secara otomatis nominal TPG-nya akan naik dua kali lipat guru TPG yang bukan P3K. <tuh> Kemudian Bapak-Ibu, berdasarkan tabel dari gaji sesuai Perpu Presiden Republik Indonesia nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan PPK yang diangkat pertama kali dengan memiliki ijazah S1 ini adalah berada pada golongan 9 Bapak-Ibu Nah, mari kita senang Bapak-Ibu bagi guru PPK yang memiliki ijazah S1 dan dia memiliki golongan 9 ini berapa nominal gajinya? Nah, bagi PPK golongan 9 ini nanti gaji pokoknya adalah sebesar 2.966.500 Bapak Ibu. Nah, artinya nanti TPG-nya guru sebesar dua juta sembilan ratus rupiah. Nah, ini adalah TPG yang akan diberikan oleh pemerintah sebesar dua juta Ini sangat besar sekali karena dari dibandingkan dari pada guru yang belum memiliki uh, SKP 3K Bapak -Ibu. artinya ini dua kali lipatnya dari eh, penerimaan TPG yang diterima oleh guru honorer yang belum memiliki sertifikat pendidik demikian Bapak Ibu informasi dari kami tentang tunjangan atau tentang gaji profesi guru Kriteria-kriteria yang harus Bapak-Ibu penuhi agar nanti Bapak-Ibu bisa mendapatkan tunjangan tersebut. Nah, sebelum saya akhiri, silakan bagi Bapak-Ibu yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe agar Bapak-Ibu bisa mengikuti video terbaru dari kami Demikian saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.